Halo sobat miner ketemu lagi di channelnya yang Kita kali ini akan tetap ngebahas tetap di Greek Mythology pack dari Minecraft. Dan makasih banyak untuk Adit terhadap Ramadan ya. Dia tuh walaupun gak main Minecraft tapi tahu cara untuk upgrade book menjadi uh, grade 4 ya. Dan di sini kita akan bahas untuk uh, pembuatan buku gimana caranya lah ya biar dapat impaling 4 yang bagus ataupun ada statusnya yang keren. Oke bro, disimak aja jangan sampai di skip. Oke, kita lanjutin. Kita dapat impaling 4 dan loyalty 3, Bro, dari enchanted booknya Wih, Kita coba buat lagi gimana caranya ini. Kita harus pakai jampe-jampe kali ya biar bagus hasilnya. <laughs> Jangan lupa ya tetap untuk subscribe untuk teman-teman baru dan kalau misalkan video ini menarik dan sekiranya punya potensi baik, kalian boleh kasih jempol. Oke, okay, kita lanjutin aja. Sebelum kita kasih tempat lokasi saya mencari permata ya untuk uh, di map ini ya Bless Protection 4 ya oke okay, kita coba tempat lagi Semoga dapat yang bagus bro Bismillah Oke okay. Ini saya agak ragu jangan-jangan Ini random kayaknya ya Oke okay, itu jadi wih kayaknya bagus itu Oke okay, kita lanjut dulu aja kita langsung channeling kita pengen tahu oh ini ternyata HP kita kurang kayaknya barusan berkurang ya berarti setiap pembuatan buku berkurang berapa tiga oke okay. Nah, ini udah keren banget ini harus dipasang di mana ya buat teman-teman yang nonton yang udah paham Minecraft tolong bantu saya gimana caranya nanti ini pasangin cocoknya di mana ya dengan status seperti ini Hmm Oke okay, sesuai janji kemarin dari video sebelumnya saya pengen kasih tunjukin untuk cara hunting diamond Ya saya sih nggak pernah jauh dari lava pokoknya kalau ada lava saya pasti kelilingin tuh arusnya Biasanya ada di sekitar situ walaupun agak-agak aneh ya kadang-kadang Nah kan seperti ini Itu kan konyol ya kita harus ngambilnya kayak apa coba Itu itu kan otomatis kita harus muter harus nutup lavanya <laughs> Dan sebenarnya sih lebih efektif disiram air aja ya dan ini saya nemuin juga untuk diamond yang di kedalaman 11 Tapi saya suka curiga kalau tiba-tiba Nah kan Ini kenapa ya setiap gua bikin episode pasti ada mulu Ini muncul dia gak mau ketinggalan ya Aduh eh gak mati lagi ah Kacau kacau uh, Kan pasti dia sempat meledak Ih Konyolnya, huh, bikin lubang deh, kacau Oke, okay, masih di kedalaman, turun lagi ke delapan Kita nemuin ornya banyak sekali Dan ada suara zombie juga, dia pengen ikutan untuk di video Tapi saya gak akan mau ketemu dulu Saya lebih fokus cari dulu or ya Ini kan judulnya di segmen ini, saya harus cari eh, permata Oke, okay. banyak sekali kita dapat Oke okay, masih di bawah air ini mungkin Atlantis dan aduh kacau tuh, ngeri bro. Aduh kacau kacau ini gimana ya? Wah kalau nemu yang seperti ini tuh itu pasti ada diamond. Cuman ya kita harus agak sabar ya. Kita harus keliling dulu tuh ada tetesan lava nya. Itu pasti kita berada tepat di bawahnya bro. Nah kan masalah baru ini <laughs> Jangan sampai salah Kalau enggak dia ini hilang hangus Oke okay, kita harus berpikir dulu Muter otak ini Dan sepertinya akan jadi durasi yang panjang Kalau saya sampai harus dapetin langsung ya bro Kita preteli dulu aja ini Itu sampai di kedalaman 3 nya barusan dua ya Itu udah gak bisa dihancurin Nah wih ada 2 bro Waduh, hancur lagi. Ah, seharusnya selalu bawa cadangan ya, pickaxe-nya ya. Nah, bener nggak? Kita di bawahnya banget, bro. Gimana coba? Ah, panjang ini jadi malamnya. Oke, okay, kita udah kasih lihat beberapa pencarian permata dan saya juga lanjutin aja dari kemarin untuk pengen bikin rumah di sini, di atas air, Bro. Wih keren, on the water. Tapi saya penasaran pengen lihat kuda Troy. Kalian juga pengen tahu kan apa isinya? Let's go. Cekidot, kita ambil aja apa yang bisa kita curi di sana. Aduh, ada yellow tarak patah. Mungkin nanti bikin rumah saya harus preteli ya Satu rumah villager yang bagus ya Untuk kita pindahin ke atas air Dan saya agak panjang juga ya Untuk pindahin dari basecamp Untuk permata-permata yang sudah saya kumpulkan Ke tempat ini Oh iya yeah, buat teman-teman yang baru gabung Ataupun yang baru ngasih komentar Di video-video saya kemarin Makasih banyak loh Tetap semangat ya bikin channelnya Saya pasti support dan auto subrek Kalau kalian kasih informasi Kasih tau kabar aja, kalau kalian punya channel minta ditengok, saya pasti tengok, insya Allah, dan amanah. <gifat> Oke, okay, ini kita ketemu uh, lokasinya loh, nggak ada tangganya ya. Ini keren deh, ya. mantap nggak bro? Kalian bisa bikin ini, waduh, seperti sederhana ya, padahal susah ini. Dari kejauhan tuh bentuknya persis banget. Eh hey, itu gold dong Kaki tapal kudanya itu gold Wih Block of gold Asik kita bisa curi banyak sini Wih kasurnya Ini ada zombie gak ya Oke okay, kita pengen lihat dulu ke atas Apa ada setirnya Kali bisa maju Waduh gak ada Oke Nothing special in here. Let's go. We back again. Kita lihat dulu aja. Turun lagi ke bawah. Di sana ada apa? Aduh, saya nggak bisa ini turun langsung. Wow. Kita agak terangin dikit karena emang udah mulai gelap. Saya harus cepat-cepat pulang juga. Saya nggak mau tidur di sini. Kemon. Eh, kirain tangga. Aduh, katrol gua. <laughs> itu kan pagar oke deh sepertinya kita harus cepat cepet pulang udah nyiapin juga bahan untuk bikin rumah kita harus pindahin kerja keras banget oke Nyampe juga akhirnya kita tidur aja bro semoga besok lebih baik lagi dari hari sekarang selamat tidur Oke, okay. aduh ternyata masih ngebak kita bangun tidur tuh langsung ada di luar. <laughs> Saya belum sempet pindahin lagi, aduh. Tapi itu bagus juga ya lucu itu kita langsung ada di luar ya. <laughs> Hah? Rumahnya nggak ada. Oh my god. Saya cuman bermimpi bro. kirain udah jadi dibikinin oleh Jim. <laughs> Ya sudah ternyata hidup itu tidak mudah ya Jangan sampai bermimpi dan bangkit terus Tetap semangat kalian buat channelnya Dan teman-teman yang udah nonton makasih banyak Kita harus mandi dulu sekarang Jangan lupa untuk tetap komentar yang terbaik Buat teman-teman semua biar pada cerdas Makasih banyak guys See you again in the next episode My Journey oke okay? Tetap continue lah Dadah bye bye